Jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini, silahkan stay terus di channel ini. Dan jika kamu merasa kurang cocok, silahkan cari yang lebih cocok kepada energi Anda. Di sini kita akan membahas tentang kesehatan, keuangan, karir, pekerjaan, hubungan asmara, dan angka keberuntungan seorang Virgo di bulan September tahun 2020. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Virgo di bulan September tahun 2020. Selanjutnya, kartu keuangan seorang Virgo di bulan September tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan seorang Virgo di bulan September tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Virgo di bulan September tahun 2020. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Virgo di bulan September tahun 2020. Pertama kategori kesehatan. Selanjutnya support energi di dalam kategori keuangan. Selanjutnya support energi dalam kategori karir dan pekerjaan. Selanjutnya kategori support energi hubungan asmara Rasul Virgo di bulan September tahun 2020. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak Virgo di bulan September tahun 2020. Dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk kesehatan seorang Virgo di bulan September adalah Four of Swords ataupun Empat Pedang Secara umum, Four of Swords itu diartikan menemukan kekuatan di dalam diri sendiri di saat semuanya sedang terganggu Dan membutuhkan suatu refleksi diri ataupun penenangan pikiran Dan untuk kesehatan seorang Virgo di sini menggambarkan kesehatannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa namun di satu sisi, Virgo membutuhkan refleksi diri ataupun ketenangan diri dikarenakan seorang Virgo mendapatkan beban pikiran di bulan September tahun 2020 sehingga disini mengakibatkan seorang Virgo akan selalu was-was dan susah tidur di tengah malam ataupun istirahat tengah malam. Dan untuk supon energinya adalah Kenaik Opsot Secara umum, Kenaik Opsot itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan di disini menggambarkan Kesehatan seorang Virgo tidak akan mengalami gangguan apa-apa, namun di satu sisi seorang Virgo mendapatkan beban pikiran di mana seorang Virgo membutuhkan refleksi diri untuk menenangkan diri, ataupun menenangkan pikirannya di mana seseorang yang usianya di bawah 30 tahun mendukung dan support seorang Virgo agar seorang Virgo semangat dan mendapatkan solusi atas beban pikiran yang ia miliki. Dan untuk kartu keuangan seorang Virgo di bulan September adalah ten of pentacle ataupun 10 koin secara umumnya ten of pentacle itu diartikan ketekunan yang dialami ataupun yang dikerjakan akan dinikmati hasilnya secara nyata di bulan September tahun 2020 ataupun di dalam kategori adalah keuangan yang secara sempurna ia dapatkan di bulan September tahun 2020 dan di sini digambarkan kepada keuangan seorang Virgo di bulan September keluarannya sedang meningkat di bulan September ini dan kini saatnya seorang Virgo menikmati hasil atas kerja payahnya di bulan sebelumnya yang ia lakukan tanpa mengenal lelah dan di bulan September juga seorang Virgo bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan dan membantu orang yang membutuhkan dan untuk support energinya adalah Page of Swart. secara umumnya Page of Swart itu diartikan seorang anak yang usianya di bawah 15 tahun dan di sini menggambarkan seorang Virgo Mendapatkan keuangan yang sangat bagus di bulan September di mana Ia mendapatkan dukungan dan doa dari seorang anak yang tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya sendiri Selanjutnya kita kartu-kari pekerjaan seorang Virgo dan kartunya adalah Four of one ataupun empat tongkat. Secara umum, four of one itu diartikan tentang tujuan hidup, arah, dan langkah yang harus ditentukan di dalam kehidupan dikarenakan di sini mendapatkan pilihan yang sangat berat di dalam kategori karir dan pekerjaan dan untuk karir pekerjaan seorang Virgo di bulan September tahun 2020 Virgo mendapatkan banyak tawaran pekerjaan di mana di satu sisi Virgo harus memilih dikarenakan seorang Virgo tidak dapat mengerjakannya secara bersamaan dan sini juga kelihatan bahwasanya kalau seorang Virgo akan ia tentukan sendiri dan ia akan pilih di bulan September tahun 2020 dengan bertukar pikiran serta bertukar pendapat kepada pasangan dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah King of One secara umum King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya yang sudah dewasa ataupun di dalam kategori ini yang lebih tua dari seorang Virgo sendiri dan di sini menggambarkan seorang Virgo mendapatkan tawaran pekerjaan di mana seseorang pasangan dan orang tua Virgo sendiri memberikan masukan serta memberikan ide yang terbaik kepada seorang Virgo untuk mendapatkan karir yang lebih bagus lagi di bulan September tahun 2020 dan untuk asmara seorang Virgo di bulan September adalah Four of Cup ataupun empat piala secara umum Four of Cup itu diartikan mempertimbangkan hubungan dengan jernih mempertimbangkan kebaikan keburukan dari pasangan dan di sini sangat mencolok menerima pasangan dengan satu kelebihan dan untuk asmara seorang Virgo di bulan September tahun 2020, seorang Virgo mempertimbangkan kembali hubungannya bersama pasangan. Namun di satu sisi, seorang Virgo melihat kebaikan yang dimiliki oleh seorang pasangan kepada dirinya. Dan tidak mempedulikan keburukan pasangan yang ia telah lihat dengan nyata dan ia rasakan sendiri. Di sini seorang Virgo memilih mencintai ataupun menyayangi pasangan dan menerima pasangan itu atas. Satu kelebihan ataupun kebaikan yang diberikan oleh pasangan kepada seorang Virgo sehingga di sini seorang Virgo akan merasa nyaman bersama seorang pasangan yang saat ini. Dan untuk sebuah energinya adalah King of Cup. Secara umumnya King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan dalam kategori ini seseorang yang lebih tua dari Virgo sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Virgo mempertimbangkan kembali hubungan bersama pasangan dimana seorang pirgo mendapatkan dukungan dari orang tua ataupun orang tua pasangan sendiri dan untuk kartu kesimpulannya adalah Hai di empress secara umumnya di empress itu diartikan seorang ibu yang memelihara seseorang yang mendidik seseorang yang memberi nasihat seseorang yang memberikan masukan kepada kita ataupun seseorang yang memberikan motivasi yang terbaik di dalam kehidupan dan jika kartu di empress kita gabungkan dengan Kaktu kesehatan seorang Virgo di sini menggambarkan, seorang Virgo tidak akan mengalami gangguan kesehatan, namun ia mendapatkan beban pikiran di mana ia membutuhkan refleksi ataupun ketenangan diri. Dan di sini, seseorang yang di bawah 30 tahun memberikan saran kepada seorang Virgo agar fokus dan mendapatkan solusi atas beban pikiran yang ia alami. Dan di Meters di sini menggambarkan, seseorang yang usianya di bawah 30 tahun itu merupakan sosok yang memberikan masukan dan motivasi yang terbaik di mana seseorang tersebut adalah seorang saudara ataupun kerabat serta sahabat Virgo sendiri dan jika kartu keuangan kita gabungkan dengan di energis di sini menggambarkan keuangan seorang Virgo mendapatkan hasil yang sangat bagus di bulan September ataupun meningkat atas doa dan dukungan dari seorang anak dan di Empress di sini menggambarkan seseorang yang sangat berpengaruh ataupun yang memberikan motivasi serta support yang sangat bagus kepada seorang Virgo merupakan seorang anak yang usianya di bawah 15 tahun yaitu anak Virgo sendiri yang ditandai dengan kartu di Empress dan Page of Sword dan jika kartu di empress kita gabungkan dengan kartu karir pekerjaan di sini menggambarkan seorang Virgo harus memilih pekerjaan yang terbaik di bulan September, dimana seseorang yang lebih tua ataupun orang tua serta sahabat Virgo sendiri memberikan masukan agar seorang Virgo mampu menentukan karir yang terbaik di bulan September tahun 2020. Dan di empress di sini menggambarkan seseorang yang memberikan masukan dan ide tersebut merupakan sosok yang sangat berpengaruh kepada seorang Virgo ataupun kepada karir seorang Virgo di bulan September tahun 2020 dan jika kartu di Empress kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang Virgo di sini menggambarkan seorang Virgo menimbang kembali dan melihat satu kebaikan yang ia miliki bersama pasangan di mana seorang orang tua pasangan dan orang tua Virgo mendukung tindakan tersebut dan di Empress di sini menggambarkan Seorang orang tua Virgo dan orang tua pasangan merupakan sosok seseorang yang berpengaruh dan sosok seorang orang tua yang mendidik Virgo dan pasangan agar menjalin hubungan yang lebih bagus lagi di bulan September sampai dengan seterusnya. Dan untuk angka keberuntungan seorang Virgo di bulan September itu berada di angka 8, 89, 90, 72, dan 23.